Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Ya alhamdulillah. Kali ini kita berjumpa lagi dengan Kemohamadiaan dengan materi keberhasilan kepemimpinan Haji Ibrahim. Wah siapa sih yang tidak ingin berhasil seperti Haji Ibrahim? Tentu semuanya ingin berhasil ya. Nah untuk selanjutnya kita simak yuk keberhasilan kepemimpinan Haji Ibrahim sebelumnya. Mari bersama-sama kita membaca basmalah Bismillahirrohmanirrohim Haji Ibrahim lahir di Jogja pada 7 Mei tahun 1874 Kemudian beliau ini meninggal juga di Jogja pada tanggal 13 Oktober 1932 Nah pada periode K. Haji Ibrahim telah banyak diselenggarakan rapat tahunan Pada periode beliau ini sudah 10 kali loh rapat tahunan diadakan dan pada pemerintahan, pada periode tersebut, beliau terpilih sebagai ketua pengurus besar Muhammadiyah Kepribadian beliau adalah pribadi yang serius dan gemar menuntut ilmu Nah, karena kita sudah mengetahui kepribadiannya, mungkin bisa kita contoh ya kepribadian beliau ini Kita harus gemar menuntut ilmu seperti ke Haji Ibrahim Dan penyebab kematian beliau atau penyebab meninggalnya beliau adalah karena menderita sakit Nah, ke Haji Ibrahim Pernah menikah selama dua kali Yang pernikahan pertama beliau Diadakan pada tahun 1904 Dengan Siti Musidah Binti Abdul Rahman. Nah, kenapa ya beliau menikah dua kali Karena pernikahan yang pertama beliau Istri pertama beliau Telah wafat Kemudian beliau menikah lagi Dengan adik dari Siti Muhid, Musidah Yang bernama Musina, ibu Musina usianya cukup panjang, yaitu 108 tahun, dan beliau wafat pada tanggal 9 September 1998. Kepribadian dari ibu Musina yaitu penyabar, zuhud, gemar sholat malam, dan sering menyambung silaturahim. Nah, anak-anak bisa dicontoh ya kepribadian dari ibu Musina dan K. Haji Ibrahim tadi. Semoga kita bisa. Mencontoh kepribadian beliau berdua. Setelah kita mengetahui beberapa kepribadian baik Kyai Haji Ibrahim maupun istri beliau, nah kali ini yuk kita pelajari keberhasilan kepemimpinan Kyai Haji Ibrahim. Pada tahun 1924, Kyai Haji Ibrahim berhasil mendirikan Dahlan yang bertujuan untuk membiayai sekolah anak-anak miskin. Kemudian satu tahun berikutnya pada tahun 1925, KH Haji Ibrahim mengadakan haitan masal dan perbaikan badan perkawinan untuk menjodohkan putra-putri Muhammadiyah. Wah, uh, keadaan ini secara betul turut ya 1924 dan 1925. Kemudian tahun 1928, KH Haji Ibrahim mengirimkan putra-putri lulusan sekolah Muhammadiyah terbaik ke seluruh pelosok tanah air yang dikenal dengan nama Anak Panah Muhammadiyah jadi Anak Panah Muhammadiyah ini adalah putra-putri dari lulusan sekolah Muhammadiyah yang dikirim ke pelosok tanah air kemudian di tahun 1929 pada saat Kongres Muhammadiyah di Solo Kyai Haji Ibrahim mendirikan Wit mendirikan Gevster Mai atau suatu badan usaha penerbit buku-buku sekolah Muhammadiyah keberhasilan kepemimpinan Kyai Haji Ibrahim tidak hanya itu. Pada tahun 1932 di Kongres 21 Makassar, Kyai Haji Ibrahim memutuskan supaya Muhammadiyah menerbitkan surat kabar yang mana kepengurusannya diserahkan kepada pengurus Muhammadiyah cabang Solo. Surat kabar ini kemudian diberi nama Surat Kabar Adil. Kemudian, tidak hanya itu, Kyai Haji Ibrahim memberikan kebebasan gerak kebebasan gerak untuk angkatan muda menyalurkan bakat, potensi dan kreativitasnya. Tujuannya untuk apa? Bertujuan sebagai sarana dalam menggerakkan dakwah Muhammadiyah. Wah, banyak ya keberhasilan kepemimpinan Kyai Haji Ibrahim. Kyai Haji Ibrahim juga menggerakkan Asiah loh dan berhasil mendorong koperasi az untuk membantu mencari dana. Untuk Kas Muhammadiyah, Aisyah, PKU, bagian tablik, dan bagian taman pustaka Wah banyak ya keberhasilan kepemimpinan beliau ini Kemudian kita masuk pada PEB atau Politik Ekonomis Bond Wah, Muhammadiyah ini dan pengurusnya dianggap sebagai kakitangan dari PEB. Apa sih PEB itu? PEB adalah kepanjangan dari Politik ekonomis Bond, sebuah organisasi yang dibentuk oleh Persatuan Pabrik Gula Belanda. Tujuannya PEB ini Apa? Untuk mengatur koordinasi dan kerjasama antar pabrik gula di Jawa Tengah dan Jawa Timur Dalam produksi, pemasaran, dan dalam aspek sosial, budaya yang ada hubungannya dengan politik ekonomi pabrik gula Tidak hanya itu loh, PEB juga mendirikan perkumpulan yang bernama Jamiyatu Hasanah Yang bertujuan untuk menghimpun guru-guru agama dan membiayai mereka untuk mengajarkan agama Islam pada buruh-buruh Wah besar sekali ya keberhasilan dari KH Ibrahim ini. Tadi kita sudah banyak pelajari loh beberapa keberhasilan KH Ibrahim di masa hidupnya. Bisa kita contoh ya sikap-sikap baik beliau dan kepemimpinan beliau. alamin Selesai sudah materi kita pada pagi hari ini. Jangan lupa don't forget.